Jumpa lagi bersama saya, Doni. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Sehat selalu pastinya. Dan tentunya jangan lupa ya untuk selalu cuci tangan, jaga jarak, dan juga pakai masker. Dan di video kali ini, saya akan berbagi tips ya, informasi kepada teman-teman semuanya bagaimana memulai sebuah channel YouTube hanya menggunakan handphone. Nah, seperti apa tipsnya? Ini dia. Nah, bagi teman-teman semuanya yang penasaran ya, bagaimana membuat sebuah akun uh, YouTube yang menggunakan handphone? Ya, jadi kita benar-benar menggunakan handphone untuk menggunak, uh, membuat sebuah akun YouTube ya. Dan uh, sebenarnya ini sudah sangat lama sekali saya ingin membuat tutorial ini kepada teman-teman, karena teman-teman saya banyak yang bertanya juga bagaimana untuk memulai sebuah akun YouTube. Nah, ini informasi yang dasar sekali ya mungkin kalau misalnya teman-teman uh, sudah bisa membuat ini ya bisa di skip saja ya ini mungkin untuk teman-teman yang baru mau memulai sebuah akun YouTube dan semuanya bisa dikerjakan menggunakan handphone dan tentunya di handphone kalian sekarang baik iPhone, Android ya sekarang sudah uh, lebih canggih ya bahkan perkembangannya itu hitungannya Uh, bukan per bulan, per minggu atau per tahun lagi ya, tapi benar benar per hari itu perkembangannya juga semakin pesat sekali. Oke, okay, kita mulai ya uh, tutorialnya sangat gampang sekali sebenarnya untuk anda semuanya. Kita mulai dengan menggunakan uh, Google Chrome. Pasti di setiap handphone pasti punya ya Google Chrome. Uh, karena kita buat akun Gmail ya, uh, akun Gmailnya uh, Google. Nah, di sini halaman utamanya kita langsung ke gmail.com Oke. Nah, ini sudah masuk di akun Gmail, di akun yang saya. Kita lokat dulu ya. Kita lokat dulu, kita tambahkan akun. dan makan akun dan buat akun kita buat akun untuk diri sendiri nah nah ini adalah halaman e, kita memasukkan nama atau identitas kita ya nama depan dan nama belakang jadi karena ini percobaan saja saya buat e, untuk nama adik saya saja ya Ica silahkan oke berikutnya nah berikutnya teman-teman masukkan tanggal dan tahun lahirnya ini uh, silahkan dimasukkan ya, tanggal dan tahun lahirnya. Nah, dia gendernya, gendernya, gendernya wanita. Nah, berikutnya, nah di sini ada pilihan dari Google, uh, ada laka Ica Gmail.com, kemudian ada yang keduanya, dan anda bisa opsional sendiri ya untuk buat alamat gmail anda sendiri. Nah, kalau anda mau masukkan uh, sesuai dengan keinginan anda, ya silakan. Tapi kali ini, kali ini kita gunakan yang uh, dari Google ya. Nah, dari yang atas berikutnya. Nah, ini kata sandinya ya teman-teman. Anda tinggal masukkan kata sandinya. Nah, jika sudah bisa berikutnya. Nah ini kalau menggunakan nomor HP ya Ini bisa dimasukkan untuk verifikasi selanjutnya Kemudian uh, selanjutnya kita akan uh, Karena ini cuman akun ya, untuk contoh ya Jadi saya tidak perlu masukkan kita bisa lewati saja Nah ini ada akun Anda Tinjauan akunnya sudah Sini sudah ada Icah lakaica nah berikutnya persyaratannya anda bisa membaca persyaratan ininya kemudian dilanjutkan dengan saya setuju. oke tadi sudah dibuat ya akun email akun email gmailnya itu kita sudah bikin dan selanjutnya kita akan login ke youtube ya jadi di isu ini kita langsung buka uh, youtube.com ya sudah ada tinggal kita ketik saja youtube.com nah ini masih login dengan akun yang lama saya jadi kita langsung uh, melihat ya nah di sini kita ganti akunnya nah di sini langsung sudah muncul ya langsung sudah muncul ada di baling bawah sini ada icaraka nah, tinggal klik saja nah, itu tinggal klik dicelakannya dia akan masuk ke berandanya kemudian kita akan langsung masuk ke ketika channel anda di sini langsung dibuat sesuai uh, nama channel anda itu mau namanya apa ya uh, karena di disini channelnya nama adik saya jadi kita tinggal langsung buat channel oke okay. nah kalau dia sudah masuk ke akun sudah terkonek ke YouTube. Nah, Anda bisa apa namanya? Bisa langsung memulai sebenarnya ya. Bisa langsung melihat channel Anda. Nah, ini karena videonya masih kosong. Jadi belum ada ya, belum belum bisa untuk belum ada videonya ya. Jadi kalau di sini kalau kita klik channel Anda Nah, tidak ada subscriber ya karena ini baru dibuat. Nah, kalau misalnya selanjutnya Anda ingin menambahkan video atau ingin membuat latarnya lebih bagus lagi, silahkan ya. Anda bisa cari banyak sekali tutorialnya dan sangat simpel ya. Jadi, Anda yang penting sudah mempunyai akun Gmail. Setelah itu, Anda tinggal buat akun YouTube Anda atau channel YouTube Anda. Sangat simpel. Dan semoga informasinya bermanfaat. Jika Anda ingin berkarya, silahkan berkarya. Saat ini sudah banyak sekali platform yang menyediakan fasilitas-fasilitas untuk Anda, membuat sebuah karya dan dinikmati oleh banyak orang, ya tentunya. Jadi, jangan ragu, jangan berpikir untuk tidak memulai. Jadi, Anda harus mulai saja dulu supaya. Bisa tahu nih kira-kira perkembangannya seperti apa. Oke, okay, semoga informasi kali ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Jangan lupa ya untuk nonton juga konten-konten saya yang lain ya. Dan sampai di sini dulu video saya kali ini. Jika ada yang ingin bertanya atau yang ingin mengusulkan konten-konten uh, yang selanjutnya yang seperti ini, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Bye-bye.